Penasaran apa sih dan gimana gitu kan Jawaban daripada budak-budak sekolah yang ada di Malaysia Jom kita tengok videonya Let's go Hello guys uh, Tahun okay. 2021 sudah berlalu Yaps. Apa yang pasti adalah Kereta terbang masih tak wujud lagi Di kesempatan ini Kami nak mengucapkan selamat tahun baru kepada semua yang menonton Alright. Mari kita sama-sama memasang azam baru Impian baru Bini baru Dan berusaha lebih keras daripada tahun lepas Sebelum ni, kami dah buat video jawapan budak sekolah part 1, part 2, okay. part 3 dan part 4 Dan masih ramai lagi yang minta untuk part 5 Dah macam drama bersiri pula okay. Jadi, dalam video ini kami bawakan korang 35 jawapan peperiksaan budak sekolah yang lawak dan kelakar part 5 Sebelum tu, random syarat kepada subscriber sahakspedia ini Terima kasih kerana menyokong kami Loke sikit Kalau Loke korang sikit. nak masuk dalam random syarat pada video akan datang Sila subscribe, like dan komen dalam video itu hmm. okay? Lihat gambar di bawah dengan teliti Kemudian tulis satu peribahan okay. yang sesuai dengan gambar tersebut Seperti hutan di rumah Seperti hutan Sekecil tapak tangan Seperti sebesar dulang Seperti anjing dengan kucing Apalah tu Apakah hubungan antara kuantiti kencing dengan kuantiti peluh Sepasang suami isteri yang bahagia dan gembira Maksudnya apa tuh? Apakah hubungan antara kuantiti kencing dengan kuantiti peluh <laughs> Kenapa jawabannya begitu? Rajah di bawah menunjukkan kitaran haid seorang perempuan. Kita okay. dalam kitaran haid. Haid. Haid. Haid. Haid. <laughs> Raja di bawah menunjukkan gitaran haid seseorang perempuan Okey, nyatakan fasa dalam gitaran haid Saya juga enggak tahu sih Masih terdapat orang Islam yang tidak beradab di masjid seperti membuat kotor, tidak menutup aurat, hmm. menghisap rokok dan sebagainya Pada pendapat anda, apakah faktor yang menyebabkan perkara di atas berlaku dalam masyarakat Islam kini? Orang tua pun hisap rokok di masjid Itulah Orang tua membagi contoh yang tak baik Kalau bagi contoh yang baik okey kan Nah, Itulah Apakah masuk fotosintesis Ialah hidupan yang sejuk Apakah organ yang digunakan oleh tumbuhan Untuk melakukan fotosintesis Apakah kelebihan organ tersebut Sorry cikgu soalan ni saya tak tahu Ya ke tak apa Lepas ni belajar lagi ya Aduh. Mengapa penyu menangis? Apabila keluar dari laut? Hah? Kerana penyu punya telur hilang. <laughs> Gak maksudnya gimana penyunya itu hilang telur kita baru dia menangis? Ada nolah. Sel lah. tumbuhan, dinding sel, Uranus, Ziga, Uranium, Mitu, Kondria, terus. Sel tumbuhan. Lihat ya. gambar di bawah dengan teliti. Kemudian tulis dua peribahasa yang sesuai dengan gambar tersebut okay. Bagai pinang di belah dua Bagai burung terbang secoli Eh faham Balansi tu Kalau setiap ayat di bawah terdapat satu kesalahan ejaan Betulkan kesalahan tersebut pada ruangan jawapan yang disediakan Dan anda tidak perlu menyalin ayat itu semula Nilofa kurang suka makan mie goreng di kedai kerana ada banyak tauge Nilofa Okay Oh. Baca ayat-ayat okay. di bawah ini dengan teliti Kemudian tukarkan ayat-ayat bersusunan biasa di bawah Kepada ayat bersusunan songsa Budak itu membeli sehelai baju Ujab Ia lehes Ilep mem Putih <laughs> Baca ayat-ayat di bawah dengan teliti Kemudian tukarkan ayat-ayat bersusun dengan Oke, okay, bersusunan biasa di bawah kepada ayah bersusunan songsang sang Pinter ya, pinter kayak gini nih pinter. Adiknya. adiknya tangan memegang Sofia. Sofia memegang tangan adiknya. Adiknya tangan, ya kan dibalik katanya. Aduh, bener juga sih dia. Penyajak dalam rangkap ketiga saja di atas. Maaf, cikgu, saya lupa. Apakah ini maksud dengan ini ciri-ciri anak yang main game terus kayak gini nih guys. Sedangkan dua cara untuk mengelakkan jangkitan HIV. Satu, mengapa pembahusan sel sangat penting kepada kehidupan peringkat tinggi? Dua, ramalkan kejadian jika organisasi sel tidak berlaku dengan lengkap. Tiga, manusia dikunakan dengan badan, akal Empat. dan minda yang lengkap. Apakah boleh lakukan kepada bumi ini? Empat, apa budak ni dia jawab? wah tangan hmm. sepakat membawa bekat sayang hendak tangan-tangankan sayang isteri berikan emas menternak ayah saya menternak bayi dalam perut ibu saya aduh bukannya ternak ayam bukannya ternak sapi tapi ternak apa ternak ada <laughs> aduh budak-budak zaman untuk now datang haiwan saja Nyatakan parameter yang betul bagi contoh pencanggaan fizikal yang berikut. Besar, kecil. Awak lu DM dekat Insta. Ni budak-budak budak. Ini budak, budak. eh, ni budak umur berapa macam tu lah. Soalan-soalan untuk budak uh, SK ke atau yang di atasnya ke macam mana eh? Nyatakan parameter yang betul bagi contoh per, uh, percanggaan fizikal yang berikut. Oke. Okay? Berat, ringan. kg. Tinggi, rendah. cm besar kecil untuk we lu satu aku, aku dah sebab aku pergi ke Australia untuk melawat isteri sakitnya tu di sini mm. kau menduakan oh Malah lagu okay. lengkapkan jadual di bawah berdasarkan pemerhatian kamu warna kulit oren hijau mata permukaan organ dari yang digunakan wah halus kasar tagan Rasa buah, manis, manis, lidah, bau buah biasa, berbau teh ayam, hidung. Ah, boleh? Berbau teh ayam kerajaan macam kerajaan mana ada buah macam tu? Menjamin keselamatan, aktiviti ekonomi dapat dikembangkan, biji timah emas rempah ratus. Kamu, hubungan diplomatik. Orang yang kan. cantik. Apa tu? Kauin right? <laughs> Tuliskan nama haiwan berikut-mengikut litupan badan masing-masing. Okay. Berbulu pelepah, ayam. Berbulu halus, ulat bulu. As memelihara sekot ikan di dalam balang. Apakah yang dapat kamu perhatikan? Pemahatian saya, ikan saya cantik meming. Saya bela sebab kawan-kawan saya beli ikan. Alasan saya, saya meming bela ikan saya. Suka ikan saya cantik tetap saya meja ikan. Ramalan saya selepas seminggu. Saya suka ikan saya puyar. Mengapa? Apalah saya ikan ada ikan saya. Nyatakan nilai tak jawab. P. Tak tahu. Nilai P ialah 0.9. Cari beza bagi 2.04 dengan nilai P. Nah macam gini, aduh susah Dan banget saya. 0.9 hanya ada 2. Cari beza bagi 2. Okey oh dua bagi 04 dengan nilai p okay. <laughs> Coba cuba nah, polos banget Malaysia yang boleh dikaitkan dengan nilai kerajinan Lim Guan Eng, Lim Kit Siang, Anwar Ibrahim malas sampai ke artis gitu aduh telitikan gambar di bawah kemudian nyatakan tindakan yang patut kamu lakukan saya akan melanggar orang itu dengan menaiki lori tangki saya akan membuat sampah sarap di longkang yang banyak kotoran ini mm -hmm. Saya akan rosakkan telefon awam ini dengan menggunakan tukul besi saya Saya akan hanguskan rumah orang itu Kejap, kejap, kejap, kejap Macam sinetron gitu kan? Okey Kemudian nyatakan uh, tindakan yang patut kamu lakukan Benar juga sih kan? Aduh Satu tambah tan X per N Satu tambah teks satu tambah enam peratus Satu tambah kosong poin kosong enam Satu poin kosong enam Saya juga kalau pelajaran matematika guys dulu itu saya ngabur juga sih Karena saya nggak tahu gitu kan Padahal kan perkataannya sesuai berdasarkan ayat yang diberikan Satu daripadanya telah ditunjukkan sebagai contoh well, no, no, no, no. Kenapa harus kayak gitu gitu Jelaskan bagaimana Habu diperoleh orang itu Apabila Allah SWT mengucapkan Kun fayakun Maka terjadilah perkara tersebut Wow Berikan pemahaman dan huraian anda Mengenai gambar-gambar di atas A. Ini burung Burung nuri pandai tarabang ini Susah monastik lagi B. Ini piala Manchester United Saja yang layak dapat ni piala C. Ini singa Raja segala hewan D. Atukoi ini ayam ni golupo mascot Liverpool FC Sila gunakan bahasa yang betul Dia macam uh, tak, ada, tak ada bahasa yang, yang Tambah N eh. T1 Sama dengan 567 tambah N tolak 1 849 okay. Sorry sir, I blur Kanak-kanak pertama memeluk Islam ialah Upin dan Ipin Upin dan Ipin Siapa dia di Dengan teliti, Kemudian tulis satu peribahasa Yang sesuai dengan gambar tersebut Okey. Bagai monster yang kecil Tetapi sedap dimakan Bagai pandang yang luas Tetapi rumput tinggi-tinggi Bagai telur haiwan yang menetas Tapi mak bapak tak ada Bagai semut yang besar Tapi tak ada daging dan tulang Maksudnya apa kan Terus kali melangkah persediaan awal Membina keluarga Duit yang cukup Tempat tinggal yang selesa Ilmu ke ibu bapaan Betul Rancangan anak Insurance Betul Aduh Ikram sering mendapati bentuk-bentuk bulan berubah di waktu malam Apakah nama fenomena perubahan bentuk-bentuk bulan? Pas tetap bulan Rajah 4.1 menunjukkan satu bentuk bulan Nyatakan pada hari keberapa bentuk bulan di atas akan kelihatan Waktu pilihan raya pada bulan berikutnya, Ikram mendapati bentuk bulan seperti rajah 4.1 tidak kelihatan pada tarian dilihat. Nyatakan sebabnya. Ikram dah masuk amanah. <gülüyor> <gülüyor> Tekan fungsi reseptor manusia di bawah. Habar. Subam kubal kubanyal mempelok. Sakit. Apa? Kubanyal karmu. Sentuhan. Kubal mempel mempel bamik. Sejuk. Tabamik yabal meguru. Tekanan. <suk> Dobong, tambah yang beda-beda mereka Bukan tuh jawabnya gimana terus, sih Kalau korang suka dengan video Alright ya dah selesai videonya So itulah tadi 35 jawaban guys Ya Allah Apalah budak-budak tuh Tak belajar ke Alamak Tapi emang lucu dan uh, apa namanya Polos-polos gitu jawabannya teman-teman Jadi membuat kita itu macam Eh kalah. Mungkin guru dia tuh Kalau memang banyak murid yang macam tuh Dia mungkin guru tuh stres, Tapi tertawa macam tuh guys Ya Allah Allah ketidabilaanil -al ya Allah. Oke, okay, pentingnya belajar, pentingnya untuk kita mencari ilmu itu sangat-sangat ditekankan dalam Islam. Karena kenapa? Karena mencari ilmu, ya kan? Mencari ilmu itu diwajibkan untuk kita semua, seperti itu. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Tola bulan ilmi ala kulli muslimin dawu muslimatin. Jadi mencari ilmu, terutama ilmu agama, diwajibkan bagi setiap muslim laki-laki dan juga muslim perempuan macam tuh Oke, okay, terima kasih dah tengok video ini. Jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe channel saya dan saya menuntut diri apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.